Dek, lagi sibuk enggak Dek, beli minta tolong enggak, saya kan mau ketemu sama teman saya, Agus, tapi saya lupa nggak bawa kacamata, tolong bacain chatnya ya Agak, i, yang Agus yang mana, yang mungkin yang atas itu, yang atas mas, eh? yang ini, ya, coba agak, agak keras ya, soalnya saya juga pendengarannya agak anu tuh. Kita cinta, enggak suka sama kamu soalnya pantat kamu buruk hah? soalnya pantat kamu buruk <pantat kamu> <tuk> dia bilang gitu? terus? Dia... <tuk> ah malas lah anjing gue lagi sibuk gimana? ah males lah anjing gue lagi sibuk kok malah ngata-ngatain aku anjing? <tuk> hah? Soalnya sana enggak duduk nah kamu kok bilang sama saya anjing? ya <tuk> ini? Saya kan lupa nggak bawa kacamata, minta tolong baca chat saya gitu loh, mau ketemuan sama matur JNE gitu. Mas, lupa nggak bawa kacamata ya. Iya, saya lupa nggak bawa kacamata. <Sessly> gini, gak tahu aku mas. Mendingan masnya pergi ajalah. Nggak kok mah nyuruh pergi lagi tuh mas? Nggak nyuruh pergi ya? Nggak sampai nyuruh pergi saya tuh. Nah, ini tulisannya gitu. Gimana? Dek, saya boleh minta tolong nggak saya kan mau ketemuan sama kurir JNE saya lupa nggak bawa kacamata minta tolong bacain dong catnya ha? yang atas mas saya minta tolong bacain. Masnya lupa bawa kacamata ya. Iya saya nggak bawa kacamata. Ada masih duduk ya? kacamata Iya nggak bawa. Saya nggak bawa kacamata. Minta tolong bacain makanya. Masnya lupa bawa kacamata. Bacanya. Iya saya lupa. Bacanya. Itu. Hah? bacaannya itu di saya kan lupa nggak bawa kacamata minta tolong bacain encat saya gitu loh mau ketemuan sama aku JNE gitu mas aku lupa nggak bawa kacamata ya yang... iya saya lupa nggak bawa kacamata ya, makanya saya minta tolong kamu gak gitu loh minta tolong mas oh. saya kan mau ketemuan kurir JNE, tapi saya lupa nggak bawa kacamata gitu loh tolong bacain hah? nggak gitu. bisa baca toh? ya aku rasa bocoy, mas hah? gimana mas? aku lulus antikai, mas gimana ti? bisa baca nggak? kamu bacanya apa? gimana? gimana bacanya? bentar aja mau bacanya apa? bacanya, apa? bacanya, apa? bacanya, apa? bacanya apa? eh? bisa baca nggak sih, Dek? apa tuh? ini gede Ba ini ini lo bacanya apa lupa gak bawa kacamata gitu lo yang, yang ini lo iya pesannya, pesannya apa pesannya pesannya saya bawa... bawa lupa kacamatanya di nggak bawa <gulau> <gulau> <gulau> iya saya lupa nggak bawa kacamata <gulau> makanya minta tolong sampeyan gitu loh bacanya apa Youtuber bang? Bukan Jadi? Bukan Oh, masuk masuk konten nih nggak masuk konten nih, aduh Ku bilang bukan, bukan Jadi kau ngamuk Ya kenapa? Coba mana tunjuk muka kau? Mas dah lupa nggak bawa kacamata ya Iya, saya nggak bawa kacamata Hahaha So, nggak beraih lo Oh, bener-bener, bener-bener apa? <tuk> <tuk> <Di> sini, Cek <Ceng. tuk> sini, Mas boleh minta tolong nggak Mas? C saya kan mau ketemuan sama Pak RT tapi saya lupa apa? lupa nggak bawa kacamata gitu loh oh, iya. tolong bacain ya yang mana? yang Pak RT yang mana? nggak tahu, aku Mas mendingnya Mas ya, pergi aja lah Kalau oh, nggak bentar aja Mas Minta tolong bentar aja mas, bacain lah. Ini loh mas, gimana? Gak tahu aku mas, mendingan masnya pergi aja lah. Ah bentar aja mas, tolong mas mas. Masa, masa malah suruh pergi? Bentar ini? aja mas. Ini, nggak tahu aku mas, mendingan masnya pergi aja lah. Nah, kok mas nyuruh pergi lagi tuh, mas? Nggak nyuruh pergi. Nggak ya? sampai nyuruh pergi saya atau? Nah, ini tuh gitu. Gimana? Nih, nggak tahu aku mas, mendingan masnya pergi aja lah. Mas suruh pergi lagi tuh, mas? coba minta tolong minta tolong dong mas ini masnya saya suruh bacain mas nyuruh pergi ya malan nggak tahu aku mas mendingan masnya pergi aja lah kok masnya sama aja nyuruh pergi ini misalnya gitu. gimana nggak tahu aku mas pentingnya masnya pergi aja lah kok nyuruh pergi udah ya. aku minta tolong orang lain aja mas <SILENCIO> HAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Tisimu, <see> <laughs> Mas, lagi pikir video prank. Itu aja. Oh yeah. iya besok kita nonton ya Armaul channel. Apa channel. Channel? Ya. mas? Armaul channel. terima kasih ya mas.